ini aku mau ajak kalian ke salah satu taman kota di Semarang yaitu apa ya ikuti dulu Ya jadi kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat situasi Salah satu taman kota yang menurut aku sih berhasil Sesuai rencana program Taman Kota yang gencar dicanangkan Sama pemerintah kota Semarang Yaitu Taman Matase. Mengapa aku nilai ini berhasil? Karena ya, pada akhirnya Taman Kota ini bisa dijadikan pilihan bagi masyarakat sekitar untuk santai-santai bareng keluarga Dan tentunya orang-orang terdekat lainnya yang akhirnya berdampak juga pada ekonomi di sekitar Taman Mepeseh mulai dari lokasinya yang sangat strategis dan mudah sekali diakses karena berada di pinggir jalan raya parkirnya pun sangat-sangat luas banyak tempat untuk santai dan bermain bareng di sisi lain meningkatkan ekonomi sekitar ya karena pada akhirnya banyak sekali pilihan jajannya, banyak pilihan permainannya dan masih banyak lagi tempat dan suasana yang bisa dinikmati di sini. Apalagi kalau Sabtu malam minggu atau malam-malam yang besoknya libur itu hampir selalu ramai Karena Taman Mataseh ini memang ditargetkan untuk family friendly guys Dimana waktu yang pas untuk family time ya kalau anak-anaknya sedang libur sekolah kamu mungkin bisa melihat sebentar seberapa mantapnya suasana di sini lewat Google Maps. guys. Karena video ini saya ambil tidak di malam yang besoknya libur, ya. Akhirnya seadanya dulu. Disclaimer sedikit sih, sudah terlanjur mepet sama deadline ya biasa raminya di sini tuh kalau gitu gitu ya dan, dan saat aku mau naik turun itu hujan hujan dan tempat hari hujan jadi aku baru